Ke aku selalu mengajukan dirimu selalu Sekarang aku tidak bisa melihat kakak dan merasakan kasih sayang kakak kembali Mau mencari dimanapun orang seperti kakak tidak akan pernah ketemu Apa ini menyesal di akhir? aku ingin kakak kembali hidup bersama ayah ibu dan aku maaf